Terima kasih terus Pak Polisi ribuan ribuan banyak terima kasih hari Pak Polisi dalam satu hari turun pada hari ini agar lebih baik kita ke depannya kami peduli terhadap beliau Pak Polisi bukan hanya ingin barang barang kalian akan kami ingin mengajukan tetapi saling saling sadar bangsa masyarakat Indonesia. Jauh. dan 44 titik api apakah yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus penegak hukum kawan-kawan tahu kawan-kawan tahu yang dilakukan oleh penegak hukum pada saat ini adalah memadamkan, memadamkan dan memadamkan api kalau insan akademis kalau kita berpikir kawan-kawan jika kalau ada musim kemarau pada saat ini, kenapa selalu, selalu. selalu. Jang dipecahin. Udah perintah kedigesan aja diges. Diges, diges. ah kurang ajar itu. mau lima ribu, kau sepengah putri itu kau itu mau Dan sudah 40 ribu hektare lebih, 144 jembatan di ini. Dan sudah banyak jembatan, 55 ini 55 jembatan, 55 jembatan di Konasi. 55 jembatan di Konasi, 70 jembatan di Madura, Редактор субтитров Bumri ini umrinya di mana? ada mana ada tadi umri.